Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman, di channel gitar yang sering dengungin gitar kenapa karena sekarang kita lagi main Minecraft lagi Oke kali ini sih sebenarnya gak banyak ya Mungkin kita akan melakukan pembangunan generator lagi Cuma nanti gue pikirin dulu generator apa yang gue buat Dan gue pengen kasih lihat kalau disini gue udah tambahin jalan ya Itu kemarin generator kita kemarin. Di sini kita tambahin jalan, gue tambah lagi Gue tambah lagi dinding supaya kita memperluas rumah kita ya Jadi nanti di sini bisa ditambah dengan generator-generator Ataupun bangunan-bangunan lain Kalau kalian bertanya, ini apa ga? Ini, ini adalah Secret Underground Base Anjas Mabar Ya, sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih ini, gue baru bikin Belum ada apa-apa deh dalamnya, terus sini ternyata nyambung sama Rafil atau Rafine atau apa namanya tuh jurang ya. Jadi dari rumah langsung deket ke tempat mining dan ambil aja karkol ataupun airon. Disini sih terbatas sama karkola sama airon doang sih. Belum ada yang di atas itu gitu ya. Oke, kalau gitu kali ini mungkin gue akan buat yang namanya automatic sugar cane generator atau farm ya. Bisa dibilang seperti itu. Langsung aja kita kumpulin. Jadi kalau kalian tahu ini sugar cane-nya ya. Sugar cane di sini kan ya ini manual banget kita harus harus panen seperti itu gitu kan. Tapi dengan adanya generator sugar cane kita akan melakukan ini semua otomatis. Gimana caranya langsung aja kita buat ya. Pertama-tama kita buat dulu bahan-bahannya, apalagi piston ya. Piston ini sangat digunakan banget. Jadi gue akan buat dulu bisa kalian lihat di sini ya, ini ada piston, mungkin gua akan bikin 8 ya. Lalu ya sebenarnya ini adalah kunci utamanya, bisa kita mau ambil deep slide aja ini buat jadi bangunan khusus generator gua. Jadi generator gua tuh harus warna hitam semua, keren deh pokoknya. Nah ini bahan-bahannya, langsung aja kita bikin. Kalau lokasi sih ya mungkin di sekitar sini aja lah ya. Ada yang kelupaan, kita harus bikin power rail sama chest nanti ya. Buat nanti dia langsung masuk ke dalam. Kayaknya hopper juga butuh deh. Gue buat dulu deh. Nah, ini dia power railnya. Lama banget, gue bikin mungkin sekitar 80 oh ya. Nah langsung aja lah, 9 ya. Lupa gue. Oke, Lalu Hoppa, mana hoppa? Hoppa itu. Oh ya harus bikin chest dulu. Satu aja sih, hopernya Bun, oke, okay. chestnya juga dua biji ya. Jangan lupa langsung aja yang kita buat di sini. bintang seperti itu, lalu di sebelah sini ada hopper juga hopper, harusnya sih nyambung ya kita tes dulu. Oke okay, nyambung ya masuk ke dalam chest Lalu disitu kita tambahkan di sini power rail, karena 9 ya 4 biji ke kiri. Eh oke. Tuh dua tiga empat oke dan di atasnya juga. Oh ya, tambahkan bangunan sesuai dengan selera kalian. Ya. Oh ya, juga ditambah sama trapdoor ya ini hanya untuk supaya keren aja. Oh ternyata kita juga butuh minecart ya. Lalu dari sini kita butuh minecart yang digabung sama hopper. Hopper itu harus bikin chest lagi. Oke, okay. hopper, minecart with hopper. Nah, beres jadi Lalu tambahkan juga di sini Tombol ya terserah mau lever atau tombol Supaya dia itu gerak-gerak seperti itu Ini adalah untuk menyalakan atau mematikan Ininya juga jadi ikut aja Lalu karena kita akan mau sugarkan ya sugar cane itu sangat bagus Tumbuhnya di pasir Jadi kita ambil beberapa pasir Sesuai dengan kalian maunya berapa gitu ya Kita tambahkan seperti ini Dipakai yang paling atasnya aja, nanti langsung aja ditambahkan ya. Kalau misalnya sudah jadi, tambahin 5, 1, 2, 3, 4, 5 karena memang setinggi itu ya. Sugar cane kalau udah tumbuh itu 2, 3, 4. Oke. Nah, nah. Eh, kurang satu anjing sampai sini dulu ya. Bisa dilihat ini masih setengah jadi. Lalu kalian buat seperti ini, buat air kita taruh di belakang ya. Kalian buat supaya airnya tidak mengalir, jadi seperti ini. Aman. Tutup bagian atasnya, jadinya seperti ini. Dan kita tambahkan piston di atasnya. Shit kurang satu. Oke. Okay. Kalian tambahkan lagi di belakang. Kalian tambahkan lagi ya di belakang seperti ini. Lalu kalian langsung pasang redstone di bagian yang balok ini ya, yang sejajar sama piston. Lalu yang terpenting dan gua malah lupa, kita akan membuat yang namanya observer. Yaitu yang ngedetect guys ya. Bangsat, Bangsat. Gue baru tahu guys, observer itu pakai netter quartz anjir. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Sebelum kita ke netter untuk ambil quartz. Fuck. Kalau gitu kita akan <laughs> ke netter dulu. Cuman buat uh, ya saya hi saya say hi untuk ya halo, halo babi di sana. Gue ambil quartz dan gue akan cabut. Gue taruh dulu deh ya. habis ini gue ke netter go Gue udah tidur dulu ya sebelum netter anjir mendadak ke netter Bangsat. Cuman buat ambil quartz blok ya, karena kita mau konektor gua harus bikin diamond pickaxe buat bikin nether portal dengan menggunakan ya pickaxe ini. mau gak mau mendadak bisa sih harusnya pakai yang air air api gitu ya lava. Cuman ayo udahlah dikit lagi, Gua langsung bisa bikin tuh kok. Nah, uh naris. Nah di dalam tempat mining gue yang baru ini itu tuh ada oh sebelumnya. Oh sebelum sini di sini tuh ada obsidian banyak, jadi tinggal langsung diambil aja nah, ini dia obsidian, kan banyak nih ah lama dah benjiing lama banget nih pasti tapi okay, obsidian emang penting sih bisa buat jadi itu tutup, apa crafting, eh apa enchant, enhancement table, enchantment table ya itulah sebenarnya kan waktu itu kita pernah ya nemu nether portal yang jauh itu, yang gak terlalu jauh sih cuman gede gitu kan mungkin kita akan ambil beberapa di sini obsidian block buat nanti kita pasang di sana aja ya cuman granite doang lah anjir cuma ambil quartz banget ucok mau bikin sugarcane farm generator ranging bikin observer buat jaga-jaga gua ambil berapa sih 8 tambah 6 12 sih ya. jaga-jaga lah 12 Kalau kalian bilang hidup kalian tuh keras menderita banyak cobaan kalian salah ya masih ada yang lebih keras, yaitu obsidian block minecraft kan Waw, lebihan deh gua ambil lebihan deh, jaga-jaga Siapa tau gue nanti butuh buat yang lain kan Mumpung ada diamond pickaxe nih Ah, eh, cukuplah sumpah Lama banget, anjing Nah ini mumpung pagi, belum malam gua akan ke tempat yang neter portal Dan sebelum itu jangan lupa kita harus bikin flame Supaya kita bisa memantik api nanti ya Aha Kalian and still, cukup lah satu aja. Mari kita ke nether portal yang waktu itu ya. harus ada di atas bukit sebelah sana tuh. Lari-lari-lari. Yang lari, lari. waktu itu kita jalan ya ke sini ya. Belum gue jelajahin lagi juga di sini yang nether portal harusnya di sebelah sana. Jadi kita sudah sampai ke nether portal yang sangat-sangat jauh ini. Gak jauh banget sih. Situ rumah gue tuh by the way kelihatan kan? apa begini ya tempatnya. Coba-coba. Wah, gue udah feeling pasti ada chest di bawah anjing, anjing gue udah feeling. Harusnya ada emas juga sih, coba ya, benar-benar gue gali-gali dikit. Ya, ada broken obsidian, lagi Kalau nggak salah itu nggak bisa dipakai. Kita buka lihat chestnya. Oh, wah ada flint lagi, ada tambahan obsidian. Oke, okay. ada iron nugget. Oke, okay, ini sudah ada ya, obsidian-obsidiannya. Tinggal gua gue tambahin satu dua tiga. Oke. Hmm, loh. Nah, gua nggak tahu kalau misalnya kita pakai nama yang ini, Oh nggak bisa ya? Karena broken. Hah. Emang tetap harus pakai ini anjir artinya ya. Terus punya diamond pickaxe dulu, terus deh dan crying obsidian, bukan broken, oh, sorry tapi itu yang nggak bisa dipakai juga ya buat dijadiin portal tuh nggak bisa. Ini yang bisa. Ush ush ush ush Mana gue tahu di bawahnya ada ginian anjir sekarang kita akan masuk cuman buat ambil quartz oke okay, man let's go uh langsung banyak quartz di belakang kita ya anjing <laughs> ada lava-nya terata dan wah oh, goblok nah ini nih yang gue cari ya Kenapa Quartz nggak ada sih di dunia yang overworld? Kan udah cukup lah ya, Quartznya cuma butuh satu anjir, gue cuma buat bikin satu observer doang. Ya udah, cabut sampai jumpa nih. Nanti gue balik lagi. Harusnya sih gue keluar di tempat yang berbeda ya. Ternyata portalnya sama, nice isu so abis. Oke, okay, kita sudah balik dari nether ya, udah ambil Quartz kita balik lagi pulang tenang gua hafal jalan lah hafal jalan orang ada obor eh oke kita sudah sampai, balik lagi ke rumah langsung aja kita buat observer ya ini dia, aku cuma buat ini doang ya Sat oke observer sudah jadi ya, ini ada di tangan gue sekarang langsung saja kita pasang di bagian atas dan harusnya di tengah ya, satu, dua, tiga, empat jadi di sini nih loh begini bentuk ini adalah ya? kita coba aja nanti, eh aku gak nyambung. Nah akhiran jing, waduh. Nah, pokoknya ininya harus yang kayak muka ini mengharap ke sana, yang ngedetect redstone harus madep ke redstone nya ya. gua nggak tau kenapa dari tadi gua mau pasang kayak gitu susah banget. Jadi gua pakai temporary block lah. Nanti kira-kira seperti itu. Jadi tutup. Tambahkan lagi di atasnya, jadi biar keren. Tinggi sih jadinya ya. Tambahkan ubur sebagai pencahayaan supaya dia tumbuh. Gua rasa sih harusnya cukup ya. Atau harus pakai lenter. Ya udahlah, gua bikin lantern biar aman aja. Tuh, gua tiga, ya empat lantern sih cukup harusnya. Hehehe. Sorry sorry sorry, bentar bentar bentar. Harus gua tambahin lagi atasnya, jinggu lupa itu lenter. Lenter bakal ngalingin nanti takutnya. Ketinggian ini harus ditambah lalu untuk hiasan, gue sih akan gunakan kaca kayak biar di youtube-youtube gitu ya guys ya ya gue tinggal tambah temporary block aja disitu langsung gue bisa bikin semuanya kayak seperti ini oke, sudah lengkap ya nah sebenarnya udah cukup sampai di sini sih cuman kalau kalian mau tambahin lebih supaya lebih kelihatan bagus Nah, paling kalau dari gue tambahannya adalah ya seperti ini ya, jadi terlihat seperti mesin gitu belakangnya nggak ada apa-apaan. Kalau gitu langsung aja kita mulai, ya. Oke, sudah jalan. Ini kenapa nggak cepet bumbunya ya? Coba gue bawa. Uf. wah gila geliran gue nggak lihat ya jatuhin dong anjingnya bagian situ ada yang bolong lagi? Lupa gue. Tadi ada lebihan piston satu lagi Sore-sore, let's go kita benerin dikit Aduh dikit lagi nih, tunggu padahal anjing Gue nggak bisa lihat dong Sore bentar, perbaikan-perbaikan Tunggu masih ada lebihan kaca anjir Woy, gue di dalam akuarium. uang Kasih ah. sini kita tungguin sampai beneran bisa nih Gue pengen lihat. Sumpah loh Yang tunggu masa, kecuali yang di tengah Yang ada observer anjing Gue harus bikin observer banyak kali ya gua bikin observer banyak dah follow observernya satu dia cuma ngitung yang di tengah doang ya udahlah gue pasang di semua lah anjing Wah redstone nya kepotong Ah goblok Wirman, Wirman Bukannya dia itu enggak jadi geser anjing Redstone nya kepotong apa gue tadi pas perbaikan pertama Goblok goblok aduh sorry ya guys gue nggak jago redstone anjing Gue jadi gak tahu mana yang harus dicek Asat. Ayo, ayo, udah bisa yuk Di banyak kesalahan yang terjadi, banyak pelajaran yang bisa diambil Anjir, sebenernya Itu hanya alasan orang yang sering ngelakuin kesalahan, guys <guluh> ya, Tambahin gini dulu lah, sementara waktu, anjing. Buat maintenance purposes only lah Kan gini kan web server ada 8, jadi gua pasangin aja semua di sini. Duh, mudah-mudahan nggak ada benar, bener, ga ada Nice, ga ada P Oh uh, kaget gua banget. Uh, kagetin, oh uh, dikagetin piston anjing. Kaget, kaget, kaget, kaget. Nah. Kalau gini kan udah pasti. Boom. Let's go akhirnya berhasil. Binatang, binatang bikin kaget anjing. Oke guys, jadi sekian dulu video Minecraft gue kali ini jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Betapa kerennya kita lihat di sini ya. Kalau lu suka langsung aja komen gue bikin generator apa lagi. Jangan lupa ya, harus subscribe, harus subscribe. Oke, gua kiriman ke Proving Headbang sebut dulu Extreme Proving. Jangan lupa biasakan subscribe karena lagi ada produk baru yaitu fundamental. Boom, langsung aja dicek ya. Bye bye.